wan glowacane Wakana idalah bisa jadi tan atau khalaqasi bihi miskinan ketika punya baju baru yang bekas dikasihkan orang itu rasane kiro tapi yen -in aku kan bekas penon semua elek banget nah -in orang ora ora ngandhel elek banget terus wis dikek apa wis ini penting saya utarakan karena masalah sholat, ya, masalah sholat dan ini ada di bukhari saya sering misalnya mau lancar sarang itu ceritain di Bukhari, di bab di Jabir itu sahabatnya Nabi dengerin ini ini peringatan kamu wong sing sok Jabir sahabat jadi Nabi Minas bikinal awalin bukan sekedar sahabat Minas bikinal awalin karena sahabat itu kan ada tiga periode wasabi kinal awalu naminal bu Ejirin jadi sudah sabi sudah awal. ada sahabat muhajirin, tapi tidak awalin terus ada Ansal Jabir termasuk minas bikinal awal. itu pernah pernah dia itu bawa jubah, beto nopo, jubah, beto jubah, beto amama, moro masjid di candalo, jubah itu di candalo, di itu itu di terus sholatnya nggak gue sarong, sarong toh, di dahkoknya bulunya dicancang, Kok orang kuno-kuno kita orang film-film kuno perjuangan ini, sarong toh, bandutu pedeleuwuh, di taleni, di ikat neng bulunya, wow tabien Komentar ke abg, tapiin pasti gue sayang ke, busuban, serbanan, menolak kerjaan barang, soal dua beli dupok, gue aku ngineki gue jarat liaroni al ahsan misalnya cakap al haji sih, dan uang bintu bintu gue gue koyor, gue ppi solat tuh nganti jubahan, nganti imamah ini merkoh kondisi gue kebuka ke abg, diceguk ke abg sih, tak uang ragu. Wajib dua ini deposito artinya gini kita berpakaian sempurna itu karena sunat apa karena mampu karena mampu dia karena ya, bukan tambah lagi karena saya cuma ngeluar sebagian uang masyarakat sama tak cerita ini di sejenis salat lah ini kurang api hati ibu disebut hamamatul masjid berpakaian ini masjid ikut sekali salam ikut melayu mulai kita kau ya rasulullah kau kena apa gerbar salam melayu mulai bujuklah di rumahku jodoh berarti ada gak bine di Sampai mengarah ke arah ini Belum ada gitu, ke perjuangan Bapak kita sudah goni, Di ada sak Uut, Di sini apa? Oh. Pakaian hanya yang nempel di tubuh Dan nah, misalnya zaman babam di Jajalondo pakaian yang menempel di tubuh Terus seperti ini Kesunatan dari sholat itu coba, jubah, menggunakan amamah, amah menggunakan rita Yaudah itu Sholatannya aneh tanya Ini cara peluang, ini Indonesia harus benar sebagian kiai bencubaran serbanan, orang kabei bencubaran serban, duilingin dengan anak ibu sunnah roh, orang kiai kiai minimalis kau gue gue ini, kisang buhem sholat, duilingin dengan anak ono kau yo, harus harus harus saling allah allah, sementara engguk elm, ujung engguk, uring uringan apa apaan, kalau bocor ya hati sih, ini bocor jelas ini jelasnya, pengalaman tiga tujuh empat juz kawan, warubama sholat ibaiti hilizari lawake Multaqifan bihi mukhalifan mukholifan pena jadi sarong sitok cikan tan tungguli, hmm. Saakinnya saakene. Wai izar ala di cema asihia uma idin. Jadi ora koyok kiai sa ikan nange nge ono sarong gojima, sarong goning cipti, ono sarong goowo, solan monono sarong go per nam pidato barang baran. Ma di Nabi ku ya enteng wae. <tuh> Ya baju sendigo mengumpuli garwane, ya aku baju sendigo sholat. Karena yo nabi kan gak tau yang kayak apa oh, ya kuwe pak. Buk ya nih wayaku nudai allah di jama'atihi yauma itu. Sangking ya maksudnya. fil bibak wayal Jadi kadang nabi sholat serbaana. Serbanan, sibul boleh ngerti nyur aku garwane kanya bener pas musim dingin, ya serbanan si coplok, ke kemul garwane terus dia nih tanpa tambah ya yaitu boh ini ibadah gampang saja, nak kan ngangker, wah penampilan, ada SPEAKER. nah, ini ratna anak nih, nih, cerita, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ya nih, terus ini cerita-cerita betapa Rasulullah itu sederhana sekali terus suatu saat pernah Nabi itu wakana komisuhu al asror Nabi itu kalau pakai baju pakai jubah ya jubah itu orang, orang orang Arab dia sering al asror kancingnya dikancingkan semua orang Arab kalau baju kan tiga misalnya ada kaos dalam ada baju setelah itu ada apa jubah jubah ini jelas Wakana komisuhu masjudal azror kadang nabi itu ya kancingnya dibenek nukabe warubama khalla al azror wa walriyah kadang yang berbeda gak gak dibenek neng kok hijau itu hijau tapi pernah hijau malah benik gak pas. <tid> <tid> jadi nabi itu begitu muda lucu ya, lah tak itu. Wakana komisuhu masjudal azror jadi kancing-kancingnya Terpasang, kamu lagi bener. Waru, Bama, Halal, kadang-kadangnya terbuka di sholat. saat sholat maupun di luar, kayak apa mudahnya Rasul? Sumpah, siapa yang tidak bisa? Sumpah, siapa yang tidak bisa? Sumpah, siapa yang tidak bisa? seragam siapa nah tidak orang Sumpah, siapa yang tidak bisa? Sumpah, siapa yang tidak bisa? Sumpah, siapa yang tidak bisa? Sumpah, siapa yang Kok saya ikut sholat itu suwagem, lambinan takwa kapi. Bok lambinnya bawa merah. <sukur> <sukur> Orang usang mau nosenjang Joko hidup Maret maca ngono wae sholat yo, nang sholat si Joko SPBU suwagem ngono wae sholat yo. Sholat segampang, karena nabi juga gampang saja. Pakai putih ya pernah, pakai hitam ya pernah, kancingan ya pernah ada kancingan ya pernah. Semudah itu. Nanti ini sama bengkaji, ini Kitab Isha' dan saya tahu padanan ini di Bukhari di musnad ahmad. Desa jamin ini secara riwayat tidak masalah ya tentu saya ulang lagi ya, semua itu ada ukurannya karena seneng Habib dengan ganteng, ya pantes Nabi yang putune. karena itu pokoknya sholat, kancingan, kadang kancingan, jamaah keliru-keliru tak kira keliru paham ya, ngono apa kabar, jelas ya, jadi kami suhu asror baru bama asror Jadi ini ini kalau minta sekali ya, sifat-sifat Rasul seperti ini membuktikan bahwa benar-benar rahmatan Allah. Ya, Jadi semudah itu, ya, semudah itu. Tapi yang jelas kalau minta tadi yang dak dakwah ya, metode dakwah apapun itu tanggung jawab yang dakwah. Meskipun dengan servis apa apa. Saya penting, tidak ada yang pernah terbaik. Jadi nggak apa-apa kalau nah. anak kita baiknya karena kita kasih uang kita kasih. Nah, dia ini belum sholat karena dikasih uang kita kasih. Lama-lama sholat tak jadi kebutuhan. Luar diceritani Mbah ini bisa nyata. Sengarang ia anak ibu tak wali abda. Beliau punya guru wali abda. Lebih disewa, aku uang cek sholat. Saya jadi anak uang budak. Ikut nak kepengen roh cawe itu. Nah, saya kira roh pen raja itu akan gampang, mau roh perapatannya kafe di ICU. Kepeng raja itu akhirnya e utuh, e tukang ngurusi bani. Firna santri kurang ajar, kepeng roh ninge, nge Dan, yuk, orang, kepingin, roh anaknya dia, jadi ke dia, ane ke dia, ane ke dia, ane ke dia, ane pas dia, ane ke dia, ane ke dia, kawasan ke dia, ane ke dia, ane ke dia, ane orang dia, ane ke dia, ane ke dia, Singkat cerita, udah nih beberapa bakal romo, bakal tanjul di kan ke atas selang, ya dipikul di leduanom, jadi, ya mungkin kadang ini nih apa rajin baban mungkin kadang ujung ini juru, Oman. Laki laki ini tuh wali, wali abdal, seduh mahew wali abdal, yoro mas santrinya kurang ajar, yoro, dia tiba romo, ucap rodek nih, enak untuk harga murah, jadi, tine mati wae, dari wali itu orang kesalannya bongit, tine mati wae. Kau ini murah oleh ansel, sementeng, kulo nuang, gana nih tembriki. Lantai kakak dia buatan ngit maiki padahal ngit masalah lihat lele, lihat lele, warente bulan, bulan, iya ini gak reaksi-gak reaksi. kok kok kalo reaksi-reaksi di pinggir, serius di celok, aku akronia, tembriki murah sama anak lu, geng. Pengen bapak nol, kulo rapi, wangi nyetan begi kulos sama anaknya iya rako, kalo nol Woi jamaan yang mencet haram, gurunya dibakar satu ribu yang mencet haram, jamaan sah sof awal batang pulau Tino pas, gue tak baik mantu, gue siap, cebu ama batang pulau Tino, gue harap, sof awal gue harap yang mencet haram, gue warangkar hari keempat puluh, digandeng ke, ke gurunya san, atau mulai tak akad mu, tak mulai mulanya gue dulu, waktu itu tak akad mu, biar anakku, uang janji ku, lo kak, jadi anak Ya kan opah jamaah Patang Pulau tiang solat to opah pun hari kedua ketiga pun lali jenengan us kebutuhan jadi solat buatan buatan. <tuk> nanti anak-anak kita setelah kita servis ini nanti totalitnya akan makan, karena ini kalimat tuh hak, kalimat yang punya eksistensi nyata pasti akan dicerna oleh akal yang hak. Dan nanti ketemu hak ketemu hak. Jadi kamangane ini, com, kau nak garap pengkhas bener tak kayak disuruh Terus garap dua ditambah dua empat, garap tiga ditambah tiga enam. Dia garap bener karena kamu servis suatu saat berapa mau servis tapi wis dewasa opo terus ditulis 2 2, 5 ulas lu kok 5 ulas? akan begitu karena kebenaran sejati pasti diterima oleh A paham? paham kan? paham, bro? paham bro? singkat cerita bareng, bocah putus asa dirabek itu digolak di baro. nomor-nomor keparan ini jauh, misalkan ini aku tidak ada mantuku, mergok itu asam jadi, jadi mantunya tapi lokasi kasih lah, kita sudah dimantul. Ikhlas. Akhirnya kira-kira ini yang saya <tuk> akhirnya Tapi jalur yang tidak, pikiran diri, menganggap rasa. apa? Kebenaran harus kita perjuangkan. Meskipun dengan saya.